Terima kasih Pak Dubes Desra suatu kolaborasi yang indah antara Pak Dubes dan Ibu Yuyun George salah satu seniman Indonesia yang telah membawa nama Indonesia melalui saksofon ke berbagai negara yang kami hormati Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno LP Marsudi yang kami hormati Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Mahendra Siregar yang kami hormati, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris dan Republik irlandia Bapak Duta Besar Dr. desra Percaya. Yang kami hormati, Direktur Jenderal Asia, Pasifik dan Afrika, Bapak Abdul Qadir Jailani. Yang kami hormati, Direktur HAM dan Kemanusiaan, Bapak Ahsanul Habib. Yang kami banggakan, Dr. Raditya Kusumanin imprang Sekretaris Pertama pada PTRI Jenewa yang kami hormati host kita pada hari ini Koordinator Pokja pengarusutamaan gender Kementerian luar negeri Ibu Sahli Siti Nugraha Maulidia yang kami hormati Ibu dan Bapak pejabat eselon 1 dan eselon 2 Kementerian luar negeri yang kami hormati Ibu dan Bapak kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri Ibu Bapak dan rekan-rekan hadirin sekali Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara talk show memperingati hari Kartini. Kartini dan Pengaruh gender perspektif diplomat pria. Acara pada hari ini merupakan salah satu bagian dari rencana aksi Permenlu pengarus utamaan gender yaitu Permenlu nomor 21 tahun 2020. Acara ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bahwa isu kestaraan gender bukan semata isu perempuan. Dan bahwa dalam pemajuan pengaruh utama gender diperlukan pejuang-pejuang atau champions yang tidak hanya perempuan namun juga laki-laki. Tanpa berpanjang kata, dengan hormat kami mengundang Menteri Luar Negeri Ibu Retno L.P. Marsudi untuk memberikan sambutan dan membuka acara talk show yang dilanjutkan dengan foto bersama. Oke, okay, baiklah uh, terima kasih. Uh, yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Luar Negeri, Kadubes, rekan-rekan uh, eselon -rekan 1, eselon 2, para diplomat uh, Indonesia terutama para diplomat uh, perempuan, ibu bapak yang saya hormati. Pertama tentunya semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Sebelum saya memulai, izinkan saya mengajak kita semua untuk menundukkan Kepala Sejenak, mendoakan rekan-rekan Kementerian Luar Negeri yang telah mendauli kita akibat COVID-19 selama pandemi ini. Puspa Bangun Subekti, Eti Mulyawati, Cucu Heri Purwanto, Rudy Herstiarso, Rosalis Rosman Adenan, Antonius Bali, Abimanyu Suhartono Nitikusumo, Berta Lina Binti Effendi, Ramon C. Tumapon, dan Alfani Taufik. Sepuluh keluarga kita berpulang mendahului kita karena COVID-19 selama pandemi. Mari kita berdoa sejenak. Terima kasih. Teman-teman, berita-berita duka seperti yang saya sampaikan tadi merupakan tentunya sebuah kehilangan besar bagi keluarga Kementerian Luar Negeri. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan dan kita kenang dan hormati kepergian mereka dengan tentunya melanjutkan perjuangan pengabdian mereka. Dan teman-teman, tetap jaga protokol kesehatan, dan jangan pernah lengah. Teman-teman, meskipun kita tahu saat ini kasus aktif COVID-19 di Indonesia makin landai, tetapi sekali lagi kita tidak boleh lengah. Karena dalam beberapa minggu terakhir ini, paling tidak 8 minggu berturut-turut, angka kasus global menunjukkan peningkatan yang signifikan bahkan dalam uh, sepekan terakhir ter sepekan terakhir tercatat 5,2 juta kasus baru dan ini merupakan angka yang tertinggi sejak pandemi dimulai dan total kematian uh, orang yang harus kehilangan nyawa karena Covid sudah melebihi angka 3 juta jiwa dan kalau kita melihat negara lain mereka saat ini sedang menghadapi gelombang baru, gelombang kedua, ketiga, keempat dengan varian virus yang lebih mudah menular dan bahkan uh, mematikan. Kemarin uh, saya melakukan pembicaraan per telepon dengan Menteri Luar Negeri India dan mereka, uh, uh, Menteri Luar Negeri India mengatakan bahwa apa yang terjadi di India adalah karena gabungan varian baru antara varian UK, Afrika Selatan, dan ada varian baru di India yaitu b 1617 yang lebih infectious dibanding varian yang ditemukan di UK, Brasil, dan Afrika Selatan. Jadi sekali lagi pada kesempatan kali ini di pembukaan ini saya ingatkan kita kembali selalu jaga diri dan kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dengan ketat. Teman-teman, Ibu Bapak yang saya hormati, untuk mengawali tentunya, perkenankanlah saya mengucapkan selamat Hari Kartini kepada seluruh Sri Kandi Indonesia yang berada di Kementerian Luar Negeri maupun di perwakilan kita di luar negeri. Dan saya ingin mengutip kata-kata sebagian dari kata-kata Kartini kepada Stella, sahabat penanya, Gadis Belanda yang tinggal di Amsterdam, saya quote, setara seperti perempuan Eropa yang modern, yang berani, yang dapat berdiri sendiri, yang selalu bekerja tidak hanya untuk kepentingan dan kebahagiaan dirinya sendiri, tetapi juga berjuang untuk masyarakat luas, bekerja demi kebahagiaan, sesama manusia. Ini adalah aspirasi Kartini, visi seorang Kartini yang memandang jauh ke depan. Di saat perempuan sering dilanda ketidakadilan dan keterbatasan, penuh rendah diri tidak berani membuat keputusan untuk dirinya serta terbelunggu oleh tradisi. Jadi di zaman itu pun Kartini sudah berani menyampaikan mimpinya, menyampaikan cita-citanya, dan menyampaikan ide-idenya. Saat ini, di saat banyak orang masih berkutat mengenai emansipasi, kesetaraan gender, Kartini sudah bicara tentang peran perempuan sebagai bagian dari solusi. Beliau meninggal tahun 1904, jadi kebayang di saat itu pun ide-ide beliau sudah dan sampai saat ini pun masih sangat relevan dan masih terus kita perjuangkan. Jadi tidak hanya bagi diri perempuan itu sendiri, tetapi ide-ide beliau adalah untuk juga bangsanya dan lebih dari itu bagi sesama manusia dan dunia. Jadi sebuah pemikiran yang melintasi batas dan sekat. A vision that goes beyond border. Visi Kartini ini harus kita terjemahkan di dalam konteks modern saat ini. Visi Kartini ini harus kita jabarkan dalam pelaksanaan tentunya tugas kita di Kementerian Luar Negeri. Bagaimana kita menempatkan perempuan sebagai bagian dari jalan dan bergeraknya mesin diplomasi itu sendiri. Dan di saat yang sama, mengusung isu perempuan sebagai bagian dari kepentingan Indonesia di tingkat global. Nah, dalam konteks ini saya ingin menggarisbawahi tiga prinsip utama yang saya pikir bagus untuk direnungkan di dalam perayaan Hari Kartini pada tahun ini. Yang pertama adalah choose to Challenge. Berani memilih untuk menantang paradigma lama mengenai perempuan. Yang kedua, choose to partner. Berani bermitra, khususnya dengan kaum laki-laki. Dan bagi yang berkeluarga, kita harus berani bermitra dengan baik dengan keluarga kita juga. Dan yang ketiga adalah choose to act. Berani bergerak dalam memajukan isu perempuan. Teman-teman, ibu bapak yang saya sayangi, saya ingin mulai sedikit bicara mengenai yang pertama, just to challenge. Berani memilih, berani memilih menghadapi tantangan paradigma lama dan paradigma usang terkait perempuan harus berani kita challenge. Perubahan paradigma ini penting karena perempuan bukan saja memiliki hak yang sama, tetapi juga harus diberikan peluang yang sama. Kesetaraan gender bukanlah hanya sekedar masalah keadilan atau fairness. Di Kementerian Luar Negeri, kita harus pastikan hak dan kewajiban yang setara bagi perempuan dan laki-laki, equal opportunities and participation dengan kebijakan yang gender responsive. Dan tentunya perubahan paradigma ini kita harapkan dan kita yakini akan berkontribusi besar bagi kemajuan bangsa. Global Gender Gap Report World Economic Forum menyatakan bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu hak asasi manusia, tetapi juga terkait kinerja ekonomi suatu negara. Perubahan paradigma ini harus dilakukan secara inklusif, bukan hanya oleh kaum perempuan, tetapi bahkan yang terpenting adalah kaum laki-laki. Pengakuan dan afirmasi dari laki-laki adalah wajib hukumnya. Dalam kaitan ini, saya sambut baik adanya peraturan pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kementerian luar negeri sebagai acuan bagi aksi bersama. Bahkan sejak satu dekade terakhir Kementerian luar negeri telah melakukan berbagai upaya internal untuk mewujudkan kesetaraan gender tanpa perlu saya sebutkan satu persatu. Tentunya kita tidak boleh berpuas diri teman-teman, masih banyak pekerjaan rumah kita. Kita tidak boleh berhenti memastikan pembangunan infrastruktur penunjang dan kapasitas sumber daya manusia untuk kesetaraan gender ini harus terus kita jalankan. Jadi pesan saya, terus maju dan lakukan perbaikan terus menerus, internalkan mindset integrasikan di setiap lini pekerjaan kita dan yang terpenting wujudkan perubahan. Kita harus berani memilih untuk menghadapi tantangan. We choose to challenge. Ibu Bapak sekalian, yang kedua adalah keberanian untuk bermitra dan bersinergi khususnya dengan mitra laki-laki kita. Jadi kalau kita lihat data yang ada, Keterwakilan perempuan, baik dari penerimaan CPNS jumlah pejabat di Kemlu hingga kepala perwakilan perempuan dari waktu ke waktu jumlahnya terus meningkat. Baru kemarin saya membuka CPNS baru di Kementerian Luar Negeri, 114 orang, 64 persen diantaranya adalah perempuan. Kemudian kalau kita lihat total pegawai Kementerian Luar Negeri, maka 38 adalah perempuan. Dan terdapat 17 pejabat eselon 1 dan 2 perempuan di Kementerian Luar Negeri dan 16 orang kepala perwakilan atau wakil kepala perwakilan perempuan. Ini jumlah yang belum begitu banyak, terutama untuk para kepala perwakilan dan wakil kepala perwakilan yang ada di luar negeri. Ini tentunya kalau kita lihat angkanya dari waktu ke waktu semakin meningkat, tentunya ini merupakan sebuah hal yang mengembirakan, tapi saya sangat mengharapkan bapak-bapak ini, teman-teman kita, mitra kita, tidak merasa terancam dengan data dan fakta-fakta ini. Kita tidak akan kita tidak akan mengancam keberadaan bapak-bapak semua. Kita berjanji akan menjadi mitra yang baik juga. Dan kedepannya angka ini tentunya harus diterjemahkan dengan kebijakan yang sesuai, dan kita tidak boleh berkutat dengan angka-angka semata, dengan nilai raport semata, tetapi kita harus bergerak beyond numbers. Kita selalu mementingkan kualitas, teman-teman. Merit system. Jadi di Kementerian Luar Negeri kita sudah mengenal Merit system ini puluhan tahun yang lalu, bahkan eh, pada saat saya masuk walaupun belum sempurna, karena pada saat saya masuk untuk pertama kalinya Kementerian Luar Negeri mengadakan rekrutmen langsung, rekrutmen langsung itu tujuannya tentunya adalah untuk mulai mem, apa namanya, membangun fondasi Merit system, dan pada akhirnya dengan merit system ini akan kelihatan lebih mudah bagi kita, bagi pimpinan, untuk menentukan siapa yang dapat diberikan amanah untuk menjadi pemimpin, siapa yang masih memerlukan waktu, dan sebagainya. Dan sebagainya, karena semua ukurannya lebih jelas. Jadi, laki-laki maupun perempuan akan memainkan tentunya harapannya peran yang seimbang dan saling menguatkan. We complement and empower each other. Dan saya ingin sedikit uh, menyampaikan studi dari McKenzie and Company yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki keragaman gender pada tingkat eksekutif memiliki 21 persen kesempatan lebih besar menghasilkan keuntungan, di atas rata-rata, dan banyak juga hasil riset lain yang menunjukkan bahwa keberagaman gender yang seimbang akan meningkatkan performa organisasi. Dan tentunya ini semua merupakan tujuan kita bersama. Hasil studi juga menunjukkan bahwa keragaman gender dalam suatu organisasi mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi saya ingat kemitraan antara perempuan dan laki-laki ini adalah dengan peran Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, sebagai salah satu champion inisiatif He 4 c Jadi ini adalah suatu inisiatif global untuk merangkul Kaum laki-laki guna mengatasi berbagai tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Jadi saya harapkan semua diplomat pria di Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh Pak Wamenlu juga merupakan champion He for She. Dan saya akan mencampionkan She for he juga. Oke, okay, teman-teman, uh, masuk. Yang ketiga, yaitu kita harus berani bergerak memajukan isu perempuan. Teman-teman, selama enam tahun terakhir, isu perempuan telah menjadi bagian penting politik luar negeri kita. Kita tahu sekali bahwa kita berusaha untuk memainstreamkan gender di dalam politik luar negeri kita. Kita selalu menekankan perempuan sebagai subyek, bukan objek. Perempuan adalah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Part of the solution, bukan part of the problem. Politik luar negeri kita bergerak memajukan isu perempuan hampir di semua front. By design kita aktif dan menjadi pelopor berbagai isu perempuan. Dengan sengaja saya memberikan perhatian besar terhadap pekerja migran perempuan Indonesia terutama yang berada di timur tengah dan Malaysia. Dengan sengaja juga saya mengunjungi kamp pengungsi perempuan Palestina di Aman dan pengungsi perempuan Rohingya di Cox's Bazar. Dengan sengaja juga saya datang ke Kabul Afghanistan meresmikan pembentukan Afghanistan Indonesia Women Solidarity Network dengan sengaja juga, saya dorong pembentukan South East Asian Network of Women Peace Negotiators and Mediators. Semua kita lakukan by intention. Dan serangkaian upaya ini adalah dalam rangka terus menggulirkan ide dialog konstruktif mencari solusi bahwa perempuan berperan penting. Tidak hanya sebatas pada tataran resolusi konflik atau bina namun juga dalam membawa kesejahteraan. Dan di masa pandemi ini terutama kita lihat perempuan justru menjadi tumpuan dalam memperkuat ketahanan masyarakat. Ingat teman-teman, 71 persen tenaga kesehatan di dunia yang di garis depan adalah perempuan. Dan... 60% UMKM yang selama pandemi juga memproduksi alat-alat kesehatan atau barang-barang yang diperlukan seperti sanitizer, masker, dan sebagainya, mereka adalah perempuan. It's about promoting equal level of playing field, creating an enabling environment for women and men to thrive equally. Jadi, Berikan kita space, berikan kita kesetaraan, insya Allah kaum perempuan akan dapat berperan, bermitra dengan baik dengan kaum laki-laki. Politik luar negeri Indonesia memang harus berpihak kepada perempuan. Saya kira siapapun dan apapun gender menteri luar negerinya, saya kira isu pemberdayaan perempuan akan tetap diadopsi oleh politik luar negeri kita. Dan ini adalah bagian dari paradigma organisasi, paradigma bangsa ini sebenarnya, dan bahkan ini telah menjadi paradigma global. Bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan nomor lima, yaitu gender equality. Ini pilihan kita bersama untuk terus bergerak memajukan isu perempuan. We choose to act. Kita berani untuk bergerak. Ibu Bapak sekalian, untuk itu sekali lagi saya menyambut baik acara dialog ini di mana panelis semuanya adalah laki-laki. Nuansanya berbeda, umumnya di kegiatan hari Kartini mayoritas menghadirkan perempuan, namun tetap kalau menurut saya dengan pembicaranya adalah kaum laki-laki, sekali lagi ini untuk menunjukkan bahwa kita setara dan kita harus bermitra dengan baik. Dan ini juga menunjukkan kita siap melangkah lebih lanjut, to break the glass ceiling. Dan saya ingin tutup dengan mengulangi kalimat yang saya sampaikan pada pertemuan Women Negotiators and Mediators of Regional Peace and Security. Pasal 1, Universal Declaration of Human Rights, berbunyi, All human beings are born free and equal in dignity and rights. Kalimat tersebut adalah legacy dari negosiator perempuan Hansa Mehta dari India. Dia berjuang dalam perundingan dan berhasil mengganti rumusan awal yang berbunyi "All men are born free and equal" menjadi "All human being are born free and equal". Dan pada momen tersebut saya ucapkan ini, eh uh, sorry, saya ucapkan ini tentunya dengan harapan akan lahir negosiator-negosiator tangguh dengan keberanian dan determinasi yang tinggi. Dan saya berharap ide-ide semacam ini di kemudian hari muncul dari laki-laki, tidak hanya dari perjuangan perempuan, agar dianggap setara dengan laki-laki. Jadi saya juga ingin bahwa laki-laki lah yang juga membantu perjuangan kaum perempuan. Itulah ibu-ibu dan bapak-bapak, rekan-rekan semua yang saya hormati. Sekali lagi, terima kasih atas acara ini. Dan saya ingin sekali lagi menekankan berani memilih, berani bermitra, berani bergerak. Choose to challenge, choose to partner, and choose to act. Terima kasih sekali lagi. Selamat Hari Kartini! Dan untuk teman-teman yang menjalankannya, selamat menunaikan ibadah Ramadan. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Menteri Luar Negeri. Kami akan mengingat pesan-pesan Ibu dan secara aktif menerjemahkan visi Kartini dalam melaksanakan tugas sebagai diplomat. Selanjutnya, mohon perkenan Ibu. Untuk tetap bersama kami dan berfoto dengan para panelis sejenak. Izin Ibu Bapak, kita akan memulai si foto bersama dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Terima kasih. Baik, Ibu, Bapak, dan rekan-rekan sekalian. Selanjutnya kami mengundang Ibu Sahli Duta Besar Siti Negraha sebagai Koordinator POKJA Pengaruh Utama Gender Kementerian Luar Negeri untuk memimpin talk show kita pada hari ini. Over to you, Ibu. Terima kasih, Mbak Bika. Ibu Menlu, yang terhormat Pak Wamen, Pak Dubes Destra Pak Dijen Kadir, Pak Dirhabib, Mas Adit dan para hadirin yang saya hormati, saya juga lihat hari ini kita dapat 153 peserta, Ibu, uh, Bu Menlu, Pak Wamen. Saya pikir ini antusiasmenya sangat tinggi, 454 peserta. It's no play play ya Pak Desra ya. Uh, mungkin juga karena akibat tadi Pak Desra main saksofon. Tapi um, terima kasih sekali lagi Ibu tadi atas ujangannya. Saya pikir tiga hal itu visi itu betul-betul menginspirasi kami dan akan menginspirasi kita semua selamat siang menjelang sore selamat pagi selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua sebagai tuan rumah talkshow dalam rangka peringatan hari kartu ini hari kartu ini artinya ini izinkan saya menyampaikan alasan mengapa para narasumber yang diundang kali ini hanya kaum pria karena saya dengar ada protes Bumen lupa wamen kenapa katanya laki-laki saja jadi Uh, apa seperti tidak balance sebetulnya tadi sudah dijawab oleh uh, apa sambutan dari ibu menlu mengapa uh, kita semua mempunyai panel laki-laki uh, di sini uh, mungkin hanya sedikit saja menambahkan uh, sedikit uh, jawabannya ada versi dua versi versi pertama versi resmi ini pencapaian kesetaraan gender adalah visi bersama maju bersama untuk manfaat bersama Kemudian pengaruh gender adalah strategi menuju kesetaraan gender yang diimplementasikan secara holistik. Jadi tanpa peran, peran kaum pria, juga tidak akan berjalan secara efektif. Dan yang terakhir, mungkin juga ini tadi sudah disebutkan oleh Ibu Melu, um, the missing voice in the gender equality uh, conversation. Jadi suara pria kadang-kadang menjadi the missing voice in the gender equality conversation. Uh, dan last but not least, tentu saja juga karena Ibu Kartini sendiri sering berdialog dengan kakaknya, Dr. Kartono dalam um, apa? Dalam mencari ide dalam perjuangan hak hak perempuan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita ingin mendengarkan apa pandangan dan pendapat para diplomat pria dalam upaya pemajuan kesetaraan gender dan makna peringatan Hari Kartini. Bapak Ibu sekalian, oh mungkin uh, alasan res, alasan enggak resminya sebetulnya karena uh, memang Tadi sebutkan kita ingin agak berbeda Bu Menu Pak Wamen dari tahun-tahun dari sebelumnya kalau biasanya memang yang dikedepankan dulu perempuan yang dikedepankan dalam peringatan hari Kartini adalah perempuan tapi tahun ini kita tantang nih para di prominent diplomat RI yang hadir di sini untuk bisa bicara mengenai gender issues yang menjadi concern kita bersama Bapak dan Ibu para hadirin peserta talkshow yang saya hormati seperti kita ketahui tadi sudah disebutkan oleh Mbak Bika, Mbak Bu MC bersama kita ada lima diplomat pria yang sudah berbaik hati bersedia menjadi narasumber hari ini. Uh, pertama Bapak Mahendra Siregar Wakil Menteri Luar Negeri, Bapak Desa Percaya Duta Besar Luar Biasa dan Luar Kuasa Penuh untuk kerja Kerajaan Inggris, Bapak Abdul Kadir Jalani Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Bapak Asadul Habib Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan serta Bapak Raditya Kusumaning Prang, diplomat kita yang sedang bertugas di jenewa. Untuk memulai talk show, mohon izin, saya akan bertanya pertama kepada Pak Wamen, Pak Wamen ya. Pak, ada tiga pertanyaan untuk Bapak, Bapak. Apakah saya akan satu-satu atau saya tiga pertanyaannya langsung? Atau saya sebutkan tiga pertanyaan langsung aja Pak, ya? Pak, mungkin Bapak bisa lama dalam jawabannya. Pertanyaannya pertama, Pertanyaannya pertama, Menurut Pak Wamen, apakah semangat perjuangan Kartini masih relevan hari ini, Pak? Saat ini. Kemudian menurut Bapak, bagaimana semangat perjuangan Kartini bisa diterapkan dalam pelaksanaan diplomasi dan bagaimana diplomat pria dapat berperan dalam pemajuan pengarusutamaan gender, di Menlu. Itu pertanyaan tiga pertanyaannya, Pak. Mohon bisa silakan Bapak. Waktu kabeh terima kasih, Bu Sahli yang terhormat, Bu Menlu, Bapak. -Bapak rekan pembicara dan tentu seluruh peserta pertama Selamat Hari Kartini kalau saya menyebutnya untuk kita semua karena bangsa Indonesia ini uh, diberikan berkat dan anugerah memiliki Kartini untuk memajukan bangsa Indonesia jadi mengapa uh, konteksnya saya selalu menyampaikan bahwa uh, samping tentu uh, Kartini adalah pahlawan nasional juga tadi kita dengar dalam lagunya jelas, cita-citanya adalah untuk mulia bagi bangsa Indonesia. Karena esensinya jika hal itu tidak terjadi, maka minimal kita kehilangan 50%, bahkan lebih, kalau dari segi apa efektif power dari kapasitas bangsa ini. Dan kita lihat bagaimana bangsa-bangsa yang tidak atau kurang memberikan kesetaraan kepada perempuan dalam berperan dan terlihat sampai sekarang tidak bisa optimal dan bahkan kita bisa bayangkan tidak akan pernah bisa optimal. Jadi esensinya sangat relevan dan tetap relevan karena yang kita baru capai saat ini sebenarnya baru kemajuan dalam bentuk tren, tapi belum yang eh, apa yang yang permanen. Saya ingat waktu masuk di dalam eh, rekrutmen eh, pegawai Kemlu pada saat itu angkatannya kebetulan sama dengan Bu Menlu dan Pak Desra juga jumlah eh, perempuan itu 10 persen. Dari seluruh 70 orang kami, dan kita tahu tadi juga diingatkan oleh Bu Menlu, seluruh jumlah karyawan ataupun diplomat di Kementerian Luar Negeri saat ini yang perempuan 38 Jadi jelas trennya, 10 persen, 38 persen. Tetapi yang sangat menggembirakan dari jumlah new recruitment sudah 64 persen berarti we are on the right track tapi apakah sudah sampai sudah permanen ini yang menjadi tugas bagi pengarus utamaan jadi bukan hanya diserahkan kepada luck, kepada kebetulan kepada masing-masing tapi harus diinstitusionalisasi di sini peran dari pengarus utamaan itu, sehingga tidak nanti naik turun lagi. Dan sepenuhnya memang harus, eh, basisnya adalah merit. Saya tahu pada waktu kami dulu diterima juga yang disampaikan basisnya merit. Tapi terus terang, dengan hasil 10%, saya agak ragu bahwa benar-benar merit itu diterapkan. Dan pada saat implementasi dan saya masuk, 10 tahun pertama di Kemlu, nah, confirm bahwa merit itu masih berupa statement. Jadi kalau ditanya saat itu, kenapa Pak kurang banyak merekrut yang perempuan? Nanti mereka tidak bisa selesai. Sudah masuknya susah, kita investasi, mereka akhirnya berkeluarga keluar, dan kalaupun menikah, nanti mengalah yang perempuan. Wah, saya pikir ini jauh benar antara apa yang disebut dengan merit dan apa yang disebut implementasinya ya kalau sekarang barangkali dianggap itu pandangan seperti apa ya tidak tidak masuk akal jadi dalam hal itu tetap relevan hanya memang konteksnya untuk yang sudah dicapai di institusionalisasi di mainstream sehingga permanen tidak lagi menjadi persoalan yang naik turun naik turun tapi kemudian saya berpandangan terutama kepada para perempuan terus menjadi, Bu Melu menyebutnya tadi, choose to challenge. Kalau saya lebih senang menggunakan choose to be disruptor atau disruksi dari tatanan, tradisi, comfort zone yang sebenarnya semuanya itu maya dan abstrak dan tidak, tidak real. Challenge terus itu, menjadi disruptor. Dan jangan anggap yang 64% itu is the end game. What about the quality? Nah, yang yang kedua juga saya sebutkan eh, tadi Bu Melu menyebutnya choose to partner dan choose to act. Kalau saya menyebutkan choose to lead, memimpin. Not because you can be as good as the man, but you can be better. Nah kebetulan nah ini ini bukan curhat, tapi memang. Eh, apa sharing aja saya sudah pernah bekerja untuk eh, tiga menteri perempuan yang pertama Ibu Sri Mulyani waktu dia merangkap menjadi menko perekonomian saya deputinya kedua adalah eh, Menteri Perdagangan Maria Pangestu waktu saya jadi wakil menteri perdagangan yang ketiga yang sekarang ini ya nah, karena saya bukan curhat saya nggak akan ngomong yang kurang baiknya, <laughs> yang baiknya. Yang baiknya adalah untuk saya ya, saya nggak tahu untuk yang lain saya nggak bisa bicara. Tidak ada yang personal, tapi sebaliknya everything is personal. Artinya you have to be honest and frank and blunt, sehingga tidak ada agenda ataupun uh, pemikiran uh, kecurigaan dan hal lain-lain ya. Jadi menurut saya berdasarkan hemat saya tadi itu not just to participate, tapi choose to lead. Because in my case, you are the better leaders. Nah Kenapa? Karena kebanyakan dari katakanlah tradisi, nilai, kerangka kerja, platform yang ada sekarang masih dibuat atau hasil dari suatu dominasi pemikiran yang yang yang konvensional ya, yang tradisional di tataran dalam negeri maupun internasional. Nah, saya sebut saja deh dua ya, mungkin bisa ditarik sendiri relevansinya nanti apa yang dilakukan di Kementerian Luar Negeri dan Kepemimpinan Bumenlu dalam menghadapi pandemi. Nah, coba sekarang saya ajak semua kita Lihat seluruh kementerian luar negeri di seluruh dunia lainnya. Apakah ada yang kontribusinya dan perannya menghadapi pandemi sampai saat ini pengadaan vaksin bahkan sudah menjadi terminologi baru, diplomasi vaksin, itu dilakukan seperti yang kita lakukan saat ini? Jawabannya tidak ada. Dan kalau kita berandai-andai sedikit, apakah itu mungkin terjadi? If we had a different leadership. Ya, masing-masing boleh aja menjawab. Kalau saya jawabannya no. Kenapa? Karena perbedaan tadi itu. Elemen pemahamannya tentang kemanusiaan, tentang hak azasi manusia, tentang keberpihakannya kepada kepentingan semua orang, terutama yang tidak punya akses atau kurang punya keberuntungan dan sebagainya, itu kental dengan jiwa dan kepemimpinan perempuan. Jadi, itu yang saya bilang tadi. Dalam kondisi seperti ini, saya merasa we are so lucky that we have this, this structure. ya. Nah, kedua, kalau mau lihat contoh yang berikutnya, ya apa yang dilakukan dalam konteks ASEAN dan dalam hal ini dalam konteks Myanmar. Kita tahu kan ASEAN values, ASEAN values adalah no intervention and constructive engagement. Nah, itu kan jelas. Lagi-lagi ya menurut saya nilai-nilai yang dibuat beberapa waktu yang lalu dan didominasi oleh perempuan. Tapi Bu Melo merasa hal itu harus direinterpretasi dan di-update dalam kondisi saat ini. Tapi sebenarnya saat ini tadi itu balik lagi kepada kedekatan terhadap esensi kemanusiaan, kepada hak asasi manusia dan bagaimana kita berpihak kepada yang lemah. Saya tidak tahu ya, lagi-lagi this is a hypothetical hypothetical question kalau bukan leadership ini, mungkin, ya, we just follow the rules of ASEAN. Tidak ada ekstranya itu tadi. ya Jadi, ini yang saya harapkan, saya mengerti dalam konteks kepada prianya tadi, bahwa kita harus masuk dalam proses yang mainstream terhadap hal ini. Tapi sebaliknya juga saya berharap kepada perempuan dan perempuan Uh, di kementerian luar negeri dan uh, diplomat you can do that because you can offer better values and better contribution and better leadership it's not just your right it's your obligation at the same time terima kasih wow oke okay, pak uh, wow ya yeah. wow i'm speechless terima kasih pak um, choose to lead ya Pak ya, dan you believe that uh, we are, uh, we, we have obligation to lead, uh, not only uh, to, uh, to wait and to follow, but to lead as well. Terima kasih Pak Wamen, um, baik mungkin saya sekarang lanjut saja ke Pak, eh belum ya, kita akan putar dulu video, video dulu ya, video dulu, video silakan. Uh, mungkin saya ingin mau tanya video pedek, uh, ini hasil dari teman-teman informasi sebetulnya dua, dua tahun yang lalu, tapi saya pikir masih sangat relevan. Silahkan. Bu Neti. Terima kasih Ibu Kartini sudah menginspirasi kami para kaum perempuan, punya visi dan pandangan yang jauh ke depan. Saya berharap uh, Ibu Kartini bangga uh, ketika dia melihat apa yang Indonesia sudah capai pada saat ini. Ibu Kartini terima kasih telah berjuang untuk hak-hak perempuan Ibu terima kasih banyak karena dengan perjuangan Ibu kita sekarang bisa menjadi perempuan-perempuan merdeka di Indonesia nah, Perjuanganmu bukan hanya perjuangan wanita Indonesia tetapi perjuangan seluruh bangsa Indonesia Semoga jasa-jasa Ibu dan keberanian Ibu bisa memberikan satu motivasi bagi kita sendiri. Semangatnya ketika memulai gerakan kebangkitan perempuan Indonesia bisa menular ke seluruh diplomat muda Indonesia Inspirasional banget dan bisa membawa perempuan pada zamannya untuk termotivasi lebih maju. Terima kasih Bu Neti. Uh, baiklah, saya ingin sekarang ber melihat ke Pak Dubes nih. Pak Dubes, ke Pak Dubes, uh, saksofonis kita yang kasohor ini ya. Kasohor kemacian negara kalau kata orang Sunda. Uh, selamat pulang tahun juga, Pak. Uh, Pak Dubes, menyambung tadi pertanyaan dan jawaban dari Pak Pak Wamen Pak Dubes ya apakah menurut Pak Dubes diplomat perempuan dan laki-laki itu sama tanggungnya sebetulnya tadi Pak Wamen sudah sampaikan ya bahwa di beberapa kesempatan perempuan malah lebih tangguh tapi saya ingin menanyakan kepada Pak Pak Dubes nih uh, kalau memang uh, ada perbedaan mana perbedaannya Pak kemudian itu yang pertama pertanyaan ya, Pak yang yang kedua Pak ini ada pertanyaan juga semacam ada titipan sebetulnya. Bagaimana bapak melihat peran, peran peran perempuan sebagai istri dalam hal ini sebagai uh, dan wanita ya pak ya. Dan juga peran perempuan sebagai diplomat. Bagaimana peran pause pause pauses -paus dalam mendukung kesuksesan karir seorang diplomat? Karena ada yang bilang bahwa peran pause itu akan mendukung kesuksesan karir seorang diplomat. Setuju nggak pak bapak dengan pertanyaan ini? Mungkin dua itu pak. Silakan pak Dubes. Terima kasih Bu Sahli yang terhormat Ibu Menlu, Pak Wamen, uh, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, partisipan pertama-tama tentu saja selamat Hari Kartini dan kedua Ibu I'm also very proud to say that I'm part of he for she. dan jangan lupa mungkin teman-teman uh, yang memiliki sedang memegang amanah membuat juga apa semacam pledge he for she. dan konkretnya apa yang akan dilakukan dalam rangka kesetaraan gender. Sebelum menjawab pertanyaan Bu Nining yang pertama. Pertama, saya tuh pribadi bangga ya saat ini Kemenlu dipimpin oleh seorang perempuan. Kita kata ini Menlu perempuan pertama dimiliki oleh Erin Indonesia. Bu Menlu Purto adalah seorang ibu, seorang istri, seorang diplomat karir yang cemerlang serta tokoh publik yang dekat dengan masyarakat dan kita juga melihat sendiri bagaimana dari Ibu Menlu memiliki tanggung jawab seorang diplomat perempuan yang tanggung jawab sangat banyak dan tidak mudah saya juga mengikuti dari dekat bagaimana susahnya nyari vaksin diplomasi vaksin ke koksbazar melihat pengungsi Rohingya dan sebagainya dan saya yakin para diplomat perempuan di Kemenlu pada umumnya mampu menjalankan berbagai peran tersebut dengan baik, profesional, dan tanggung jawab. Ini adalah bukti diplomat perempuan Indonesia sangat tangguh. Ini yang pertama. Yang kedua, sejarah mencatat diplomat perempuan sukses yaitu Ibu Laila Rusad. Dubes RI untuk Belgia dan Luxembourg tahun 1959 dan selanjutnya pada tahun 67 pindah ke Austria dan sebagai perbandingan dan melihat praktek di Inggris Dubes perempuan di Inggris baru pertama kali dilantik pada tahun 1976 dan bahkan hingga tahun 1973 Diplomat perempuan yang menikah dipaksa untuk resign. Jadi kita sadar sudah cukup maju dan sangat maju. Ketiga dari pengalaman saya sendiri di KBRI London di luar Dubes dan DCM, tim saya saya bangga memiliki enam diplomat perempuan dengan sebaran merata di setiap jenjang. Dengan komposisi yang baik dan berimbang ini, saya sangat terbantu. Sehingga pelaksanaan misi diplomasi KBRI London cukup optimal. Koordinator protokol seorang perempuan, seorang perempuan yang tangguh di tengah kondisi pandemi yang sangat menantang. Dua diplomat perempuan juga saya tugaskan untuk engagement intensif dengan masyarakat di bidang pensosbud dan kekonsuleran, yang merupakan mata dan telinga KBRI di bidang diplomasi ekonomi. Kedua staf saya perempuan dan telah menikah. Salah satunya telah memiliki seorang anak remaja dan mereka sangat energik, cerdas dan metiklus. Satu orang perempuan junior saya percayakan mewakili Indonesia di IMO. Kejawabannya terhadap pertanyaan tersebut, Bu Nining, saya dapat tegaskan bahwa diplomat perempuan sama tangguhnya dengan diplomat laki-laki dan secara profesional dalam melaksanakan tugas masing-masing tidak ada bedanya dan bahkan dari pengalaman saya kalau bicara hasil dan kesabaran dalam melakukan tugas Diplomat perempuan itu ada edge margin edge yang lebih dari laki-laki nah mengenai pertanyaan kedua ini memang pertanyaan yang saya dengar juga banyak diangkat oleh diplomat milenial kita senang kami semua juga sangat senang banyak perempuan Indonesia yang berpendidikan tinggi dan sukses berkarir di bidang masing-masing, termasuk di bidang diplomasi. Pekerjaan diplomat menantang, khususnya harus karena harus berpindah-pindah negara, sehingga harus terus menerus menyosakan diri dengan lingkungan baru. Ini tentu bukan persoalan mudah, apalagi jika membawa keluarga, terutama anak-anak peran perempuan baik sebagai diplomat maupun sebagai spouse sangat esensial peran spouses dalam mendukung kesuksesan karir diplomat saya pikir perlu diterjemahkan dalam arti yang lebih luas artinya tidak hanya terbatas untuk profesi diplomat bersifat dua arah atau saling mendukung dan tidak tidak hanya terbatas pada spouse wanita tapi juga Spouse pria. Ini isunya sekarang DWP. Saya pikir dapat dimanfaatkan sebagai sarana silaturahim, sebagai komunitas bersama untuk membangun sense of belonging dan melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Ini kondisi penting terlebih di tanah rantau dan di masa pandemik. DWP juga bermanfaat untuk menggalang kegiatan-kegiatan produktif sesuai minat dan expertise spouse termasuk menjadi platform untuk aktualisasi diri dan saya juga mencatat peran penting BWP dalam pembinaan diaspora dan pelaksanaan misi sosial di berbagai negara melalui DWP misalnya para spouses yang melanjutkan studi KBRI dapat memperluas jaring ke berbagai komunitas akademik maupun profesional terlebih saat pertemuan fisik masih sangat dibatasi. Saat ini perempuan milenial baik diplomat maupun spouse masing-masing memiliki latar pendidikan yang beragam dan rata-rata juga berpendidikan tinggi dan hendaknya ini menjadi nilai plus untuk driving the change. Kontribusi mereka sangat kita butuhkan, misalnya berbagi pengetahuan dan cross-fertilization kepada diplomatika di BRI, masyarakat Indonesia, koops diplomatik maupun berbagai komunitas dan masyarakat luas di negara akreditasi, sehingga corak diplomasi kita semakin kreatif dan berwarna. Semangatnya adalah kebersamaan untuk kepentingan nasional jadi memang tidak wajib namun perlu saya tekankan enggak usah alergi terhadap DWP manfaatkan DWP sebagai ajang silaturahim dan sebagai platform bersama untuk mendorong kegiatan positif dan kontribusi konkret yang tidak hanya berdampak langsung bagi masyarakat namun juga meningkatkan citra positif Indonesia di negara akreditasi dan yang terpenting terakhir masing-masing dari kita ditugaskan di perwakilan baik sebagai diplomat maupun spouse ataupun DWP perlu mengambil dan menjalankan peran masing-masing dengan ikhlas senang profesional dan terus kita sebarkan energi positif terima kasih bu Nini. Terima kasih Pak Desra. DWP itu bukan monster ya Pak, ya, jadi jangan alergi dan memang memang tidak wajib, tapi saya percaya Pak, karena saya sendiri selama jadi kepala perwakilan mendapatkan manfaat banyak dari sumbang si DWP ini. Jadi untuk teman-teman yang ya, Pak, yang dari milenial ini, diplomat milenial yang suka alergi sama DWP, mungkin barusan bisa mendengarkan dengan jelas paparan dari Pak Desra, Pak, Pak, Pak, Pak dubes Desra uh, mengenai peran dari DWP ini yang Pak intinya International adalah um, apa ma -ma menciptakan untuk menciptakan energi positif dalam ma -ma sebagai uh, kontribusi terhadap uh, apa uh, kontribusi positif terhadap uh, pemajuan dan kinerja uh, perwakilan sebetulnya perwakilan maupun di pusat di sini. Jadi terima kasih banyak Pak Debus. Sepertinya ini saya saya yakin uh, memberikan gambaran yang uh, apa membuka mata para diplomat milenial terkait uh, TWP ini. Tetapi terkait, tadi terkait uh, jawaban tangguh apakah mana apakah sama tangguhnya uh, you said that sometimes in a, in some uh, apa cases uh, lebih ada apa ada apa istilahnya edge-nya dalam hal patient itu ada edge-nya katanya. Kalau tadi kalau Pak Wamen, saya lebih suka jawaban Pak Wamen. Pak Wamen bilang in certain cases malah lebih tangguh. Jadi saya lebih suka Pak Wamen. Maaf pak, Dubes. Baiklah terima kasih banyak Pak Dubes. Sekarang saya mau ke Pak Dejen Aspasaf nih Pak Kadir nih Pak Kadir. Biasanya Pak Kadir kalau bicara tuh substansi aja. Ini tom-tom mau diajakin masalah. Ini mungkin karena beliau sudah gender synthesized. Karena saya juga tahu Pak Kadir, kan ya sebelum Bapak kan um, apa pada saat hari peringatan Hari Internasional Wanita bulan Maret yang lalu Pak Dirjen menjadi salah satu pendukung gerakan nominal dalam public events. Boleh nggak Pak dijelaskan gerakan ini apa sebetulnya Pak ya? Dan mungkin disatuin aja pertanyaan ya Pak ya. Pertanyaan kedua Pak. Uh, saat ini budaya patriarkis akan kan sudah menjadi alamiah dan melekat pada budaya di Indonesia. Ini katanya loh. Apakah ini menurut Bapak akan sulit ditembus dan apakah ini akan mengkendala untuk perempuan bisa duduk di posisi-posisi penting termasuk yang didobasi laki-laki, Pak? Silakan, Pak. Yang nomanel dan patriarkis ini, Pak. Silakan. Uh, Pak Dubes, eh Pak Dirjen, Pak Dubes Dirjen. Uh, microphone ya, yes, terima, uh, terima kasih Bu Sahli, uh, yang terhormat Ibu Menteri Luar Negeri, uh, Pak Wamen, Pak Dubes Desra, dan Bu Sahli dan teman-teman semuanya. Uh, terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan saya mendapat uh, pertanyaan yang paling sulit ini, kayaknya by design oleh Bu ini. Uh, kalau diperkenankan saya akan menjawabnya tidak berurutan. Mungkin yang pertanyaan pertama akan saya saja terakhir. Uh, tadi pertanyaannya adalah apakah budaya patriarkat itu sudah menjadi atau sudah dianggap menjadi sesuatu yang alami. Kita mengetahui bahwa budaya patriarkat adalah suatu sistem hierarki sosial di mana laki-laki memegang peranan utama dan mendominasi kehidupan sosial, politik, ekonomi, bahkan menjadi pemegang otoritas moral dalam suatu masyarakat budaya matriarkat maka laki-laki lah yang menentukan yang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bagus, mana yang indah. Itu konsekuensinya. Walaupun kita harus mengetahui di tingkat tertentu hirarki juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat alamiah. Persoalan utama yang sering kita hadapi adalah seringkali masyarakat kita meyakini bahwa suatu profesi tertentu atau kemampuan tertentu secara natural hanya cocok untuk gender tertentu. Ini tantangan yang paling utama. Misalnya, saya contoh, Seorang tentara yang dianggap kodratnya adalah profesi lelaki. Sebaliknya, pekerjaan memasak atau membesarkan anak kodratnya adalah pekerjaan seorang perempuan. Kita mengetahui bahwa cukup lama kebenaran atas keyakinan ini dianggap sebagai natural truth dan sesuai dengan kodrat manusia sebagai laki-laki atau wanita. Cara pandang seperti ini meskipun sudah mengalami banyak perubahan, tapi saya melihatnya masih banyak diyakini oleh banyak orang di negeri kita. Padahal kalau kita mau jujur, tadi Pak Wamen dan Ibu Menlu sudah menyampaikan berbagai data statistik yang cukup menarik. Justru menunjukkan bahwa hal ini sangat berbeda kenyataannya. Sambil contoh sesuatu hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, dahulu orang berpandangan profesi diplomat secara natural adalah pekerjaan yang hanya cocok untuk laki-laki. Sebelum saya Masuk kementerian luar negeri atau pada pada awal saya masuk kementerian luar negeri, selalu saya dicekoki dengan pandangan bahwa seolah-olah bahwa laki-laki lain cocoknya di seorang diplomat. Bahkan cara pandang ini bukan hanya di Kemlu kita, tadi Pak Desra mengatakan ini juga terjadi di banyak negara lain, di Inggris, negara yang kita ketahui merupakan negara liberal, tapi juga masih dipengaruhi oleh budaya patriarkat. Sekarang kita mengetahui, di banyak negara, termasuk Indonesia, jumlah diplomat justru lebih banyak. Hal ini mungkin sudah terjadi sejak 15 tahun yang lalu, kalau nggak salah. Tadi data-datanya Ibu Menlu sudah cukup lengkap, saya tidak perlu mengulangi lagi. Di mana sekarang jumlah diplomat Indonesia, diplomat wanita Indonesia sudah melampaui dari jumlah diplomat pria. Kenyataan ini membuktikan bahwa persepsi tentang diplomat secara natural hanya cocok untuk pria jelas tidak tidak memiliki dasar sama sekali kita semua mungkin sepakat bahwa kemampuan terpenting menjadi seorang diplomat adalah kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan verbal ataupun kemampuan yang berkaitan dengan interpersonal relationships kecerdasan verbal Baik itu secara lisan maupun tertulis juga merupakan suatu kemampuan yang terpenting bagi diplomat. Kita semua sepakati. Namun kalau kita melihat kenyataannya, atau paling tidak dari beberapa informasi yang saya peroleh, banyak penelitian membuktikan bahwa meskipun menurut sains, kecerdasan pria dan wanita pada dasarnya tidak jauh berbeda, ternyata perempuan memiliki kecerdasan, verbal baik, lisan maupun tertulis yang relatif lebih baik dibanding laki-laki. Begitu juga halnya dengan interpersonal relationships. Wanita secara relatif lebih baik dibanding pria. Kenyataan ini menunjukkan bahwa scientific facts ini menunjukkan justru menjungkir balikan persepsi yang selama ini ada. Dengan demikian saya sulit sekali melihat, sulit sekali untuk menerima persepsi bahwa wanita yang bekerja menjadi diplomat bertentangan dengan nature atau kodrat seorang wanita. Bagi saya, everything which is possible to be done or should be natural. If something is unnatural, it will never be possibly done. It's very simple. Pertanyaan selanjutnya adalah, Apakah budaya patriarkat itu bisa ditembus? Kita ketahui bahwa gender adalah sebuah kategori cultural kategori, oleh karenanya maskulinitas dan feminitas yang kita lihat hari ini bersifat relatif dan secara terus-menerus akan berubah. Saya ambil contoh yang paling menarik, mungkin teman-teman yang pernah penempatan di Eropa atau penempatan di Pak. Di, di Perancis pernah melihat fotonya King Louis yang ke-14 bagaimana cara berbagiannya Raja Louis ke-14 menggunakan wig panjang dengan make up dan lipsticks menggunakan gaun dengan heel yang cukup tinggi semua itu merupakan lambang maskulinitas pada saat itu tapi kita ketahui maskulinitas hari ini sangat berbeda dengan maskulinitas yang yang di yang dialami pada tahun abad ke-17. Dengan demikian kita akan mengetahui bahwa segala bentuk budaya adalah sebuah konstruksi sosial bersifat relatif, unstable, dan kontingen Konstruksi sosial dibangun di atas keseimbangan hubungan kekuasaan dalam suatu masyarakat. Karakter sebuah konstruksi sosial sangat ditentukan oleh semua pemikiran, perasaan, dan keinginan kelompok yang paling dominan dalam suatu masyarakat. Itu sebuah kenyataan sosial. Oleh karenanya, suatu budaya patriarkat tentunya juga dapat diubah mengikuti dinamika yang terjadi dalam suatu masyarakat. Di sini saya akan masuk persoalan dengan komitmen uh, all-nomel uh, main panel itu. Kita mengetahui bahwa dalam banyak kesempatan selalu para panelis penuh dengan laki-laki. Selalu, hanya laki-laki, sering, bukan selalu, maaf, sering kali. Oleh karenanya, pada saat itu Duta Besar Kanada menghubungi saya dan beberapa Duta Besar di, di Jakarta, serta beberapa Jabat eselon 1 di, di Kementerian Luar Negeri meminta komitmen untuk selalu Apabila kita diundang menjadi panel, kita berharap agar panelisnya semua ada wanitanya. Ini sesuatu hal yang positif karena hal ini merupakan counter culture yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Namun demikian, teman-teman harus saya akui bahwa dalam praktek hal ini mungkin seringkali menjadi persoalan di Indonesia. Itu sebuah tantangan tersendiri bahkan saya sendiri pernah mengalami ketika saya ada komitmen kita sudah sampaikan ternyata para panelisnya tidak semuanya tidak mengikutsertakan panelis yang pria hal ini bisa terjadi for some reasons reasonnya bisa mungkin reason karena kebetulan bahkan for legitimate reasons like what we have today semua panelis hari ini semua laki-laki tapi for legitimate reasons jadi in a way saya sudah tidak saya sendiri sudah tidak uh, tidak komitmen dengan apa yang sudah saya placekan dulu. Tapi anyway, uh, there is illegitimate. Kemudian pertanyaan terakhir adalah apakah yang apa yang menjadi kendala bagi wanita untuk bisa duduk di posisi-posisi penting. Pertama-tama yang perlu saya tegaskan di sini adalah Seseorang dapat menduduki posisi penting bukan karena yang bersangkutan itu laki-laki atau perempuan. Itu yang perlu kita jamkan. Dalam kehidupan karir zaman sekarang yang sangat kompetitif seperti hari ini, tentunya gender tidak menjamin keberhasilan seseorang dalam menitik karir. Gender does not predict success. Dan sebaliknya, gender juga tidak menyebabkan kegagalan seseorang. Meskipun demikian, kita semua mengetahui bahwa dalam keadaan tertentu, perempuan tidak dapat menikmati equal opportunity dalam meniti karir. Hal ini dapat terjadi dalam suatu masyarakat dengan budaya patriarkal yang kental, seperti saya sampaikan sebelumnya. Dalam konteks ini, budaya menjadi faktor penting yang mendorong terjadinya inequality of opportunity. Situasi seperti inilah yang mungkin menjadi kendala bagi wanita dalam keadaan tertentu untuk menduduki posisi-posisi penting di berbagai profesi. Jalan satu-satunya untuk menghapuskan inequality tersebut adalah dengan merubah budaya patriarkat suatu masyarakat. Dan tentu saja langkah ini tentu tidak mudah dan sulit sekali diwujudkan dalam waktu yang singkat. saya saya, saya harus berhenti di sini dulu, Udining. Terima kasih. Tidak mudah tetapi mungkin ya Pak ya, ya. tadi disebutkan tatanan budaya, tatanan uh, sosial itu bisa dirubah karena sangat fluid. Pak Desra kata-kata senyum-senyum tadi dengerin Pak Dirjen uh, bicara ini. Ada burning question Pak Desra yang ingin disampaikan kepada Pak Pak Kadir ini atau nanti bisa di... di tidak ada, karena Pak, Pak, Pak Desra itu kayaknya ingin komentar gitu, tapi terima kasih terima kasih Pak Kadir uh, terkait tadi Manel, memang uh, tricky ya Pak ya kita mendukung, apa, mendukung tetapi di satu sisi, satu kesempatan juga memang agak susah, apalagi kalau kalau sebagai apa um, pegawai negeri seperti kita, kita masih ada dispo dari atasan, kalau tiba-tiba kita harus me, mewakili atasan, kebetulan misalnya atasan kita Ibu Mendu harus diwakili oleh Pak Pak Dirjen yang tadinya tidak all Manel karena ada kehadiran Bu Melu, tapi karena Bu Melu tiba-tiba tidak bisa hadir dan harus diwakili oleh pejabat yang memang kompeten dalam isu tersebut dan pejabatnya adalah laki-laki, akhirnya terjadi all Manel yang memang Pak Kadir nggak bisa juga kan Nggak mungkin Pak Kadir bilang, Bu Melu, saya nggak bisa. Bu Melu misalkan suruh Bu Nining, yang nggak tahu apa-apa, saya nggak akan mungkin bisa bicara yang kompetensi saya mungkin tidak bisa bicara hal-hal yang memang diharapkan. Tapi sangat tricky memang. Terima kasih Pak Pak Dirjen uh, atas jawabannya masih sangat substansif sebetulnya Pak Desra ya jawabannya itu tadi uh, apa lebih enak dengerin jawaban Pak Desra sangat membumi gitu. Tapi wah, kalau Pak Kadir itu nanti saya harus harus dengerin lagi YouTube-nya supaya bisa betul-betul memahami nah, jawabannya Pak Kadir. Tapi terima kasih banyak Pak Kadir. Pak Oh sebelumnya mungkin kita ada video dulu ya. Ini video juga sangat relevan karena uh, sudah ini sebetulnya sudah ada di Youtube. Tadi disampaikan bahwa video ini juga dihasilkan oleh teman-teman di InfoMed atas bimbingan Ibu Listi, Ibu Direkturnya. Tapi saya ingin memutar di sini supaya teman-teman yang lain, di sini ada 468 peserta, mungkin belum semua pernah melihat video ini. Saya pikir video ini juga bagus tuh kita tampilkan. Ibu Neti, silakan. Angkatan kami, kita 45% adalah perempuan. Tapi kalau sekarang diplomasi itu Udah jadi dunia yang bisa juga dipenuhi oleh peran wanita. Contohnya aja sudah banyak eselon-eselon mulai dari eselon 4, 3, 2, dan sampai eselon 1 yang uh, berasal dari kalangan perempuan. As simple ada security wanita. Bisa lihat bahwa ada fasilitas-fasilitas yang bisa diperuntukkan untuk ibu-ibu atau misalnya untuk diplomat perempuan. Sudah ada daycare, kemudian ada ruang latasi, yang mana ya. saya ada tiga anak yang uh, masih kecil-kecil dan itu sangat membantu. Bisa dilihat dari partisipasi Indonesia pada berbagai konvensi di uh, universitas internasional. Kemlu sendiri sudah punya uh, POGJA, Kelompok Kerja Pengaruh utama Gender, sejak tahun 2005. Lalu Kemlu juga sudah punya MOU dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2015 untuk pengaruh utama gender di dalam Kemenlu. Baik dari penerimaan pegawai baru maupun dari sisi penguatan kemampuan kapasitas perempuan di Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri menurut saya salah satu kementerian yang mampu untuk mengedepankan peran perempuan bukan hanya sebagai karyawati yang melakukan kan clerical works tapi juga menjadi negosiator terdepan di isu-isu politik luar negeri. Bahkan uh, pada waktu itu kan kita sudah melihat sendiri, uh, menyaksikan seorang diplomat wanita di wilayah konflik dan sekarang semakin banyak diplomat wanita di wilayah konflik bukan karena kita mengorbankan uh, jiwa dan raga mereka tetapi bahwa kelebihan seorang wanita dalam hal community building itu patut dihargai dan patut disyukuri oleh diplomasi Indonesia sehingga peran wanita lebih ke depan di politik luar negeri Memahami betul bahwa pengaruh utamaan gender itu adalah balance antara laki-laki dan perempuan Nah, di Kementerian Luar Negeri sudah sampai bilang tadi adalah Menteri Luar Negeri kita adalah wanita pertama. Ibu Menlu sangat mendukung kebijakan-kebijakan yang uh, pro gender. Banyak kebijakan yang uh, kebijakan wanita telah dilahirkan oleh Ibu Menteri Luar Negeri. Terima kasih uh, tadi video tadi memberikan gambaran mengenai capaian sudah di Uh, apa diraih oleh Kementerian Luar Negeri terkait dengan kesetaraan, kesetaraan, kesetaraan gender. Baiklah, uh, mungkin sekarang kita masuk ke korban selanjutnya. Ini uh, masih ada dua yang siap-siap, uh, sudah siap-siap untuk uh, menjadi menjawab pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pak Habib, Pak Habib ini adalah salah satu pengampu isu-isu gender di KMW. Karena Pak Habib uh, yang menangani isu HAM dan Direktorat HAM adalah koordinator untuk isu-isu gender, terutama untuk apa monitoring sidau resolusi ya Pak ya. Jadi Pak Habib ini boleh dibilang sudah gender sensitis. Pasti bisa jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya Pak Habib pertamnya. Pertama adalah sekarang KEMLU sudah semakin gender balance dalam komposisi pegawainya, baik ASN maupun diplomatnya. Bagaimana Bapak melihat ke depannya bagi KEMLU ini? Apakah dengan demikian ke depannya akan semakin banyak pimpinan perempuan? Dan bagaimana hal ini bisa dicapai? Kemudian satu lagi Pak Habib, hal, -hal apa yang menurut Bapak menjadi tantangan bagi pelaksanaan PUG atau pengaruh utama gender di KEMLU? Dan bagaimana cara mengatasinya? Uh, susah memang ya Pak, pertanyaan kelihatannya, tapi pasti bisa dijawab. silakan Pak Habib, Tadir. Ya. Terima kasih uh, Ibu uh, Sahli, Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang kami hormati, Ibu Menteri Luar Negeri dan Bapak Wakil Menteri Luar Negeri. Yang kami hormati, Bapak Dubes dan Dirjen, serta Mas Radit Selaku, sesama pembicara dalam uh, uh, webinar ini. Uh, Pertama-tama tentunya saya ingin turut menyampaikan ucapan selamat merayakan atau memperingati hari Kartini yang jatuh pada hari ini. Uh, tentunya juga saya ingin menyampaikan apresiasi kepada semua pihak di KEMLU dalam upaya bersama untuk uh, mewujudkan gender balance uh, sebagaimana pertanyaan tadi uh, yang disampaikan oleh Ibu Sahli Nining. Kalau menjawab pertanyaan tadi tersebut saya uh, akan mulai dengan kata saya optimis uh, dengan gender balance policy di KEMLU sebagaimana tadi juga sudah ditegaskan dengan sangat gamblang oleh Ibu menu Bahkan jika kita amati dalam keseharian kita, kita dapat menyaksikan sekali bahwa diplomat perempuan sudah semakin nampak baik dari sisi kuantitas dan tentu juga kualitasnya di Kementerian Luar Negeri. Bahkan kalau boleh saya gambarkan sebagai ilustrasi di unit kami, Direktorat HAM dan Kemanusiaan, tiga dari empat kasubdit wakil saya adalah perempuan. Bahkan 10 dari 15 staf atau dua per 3 juga adalah perempuan. Dan saya bangga karena mereka merupakan para uh, diplomat pejuang yang kalau kita bahas sahamnya itu adalah Female Human Rights Defenders. Nah ini juga kalau boleh kami sedikit uh, angkat Ibu uh, Sahli uh, dan para hadirin peserta pertemuan sekalian. Uh, saya punya sedikit ilustrasi kenapa saya optimis bahwa uh, perempuan dapat menjadi leader, perempuan dapat menjadi pemimpin uh, dalam uh, apa di kantor kita ini. Uh, saya punya ilustrasi sedikit. Di tahun 2019 uh, kita pernah mengalami uh, sebuah krisis uh, pengungsi. Ya. Krisis pengungsi yang dimulai dari berkumpulnya sekitar empat puluhan orang di hari pertama sampai dengan hari kelima menjadi sekitar 1.500 orang yang berkemah dan berdiri di depan kantor UNHCR dan menginap di sana untuk menuntut hak mereka sebagai pengungsi ke kantor UNHCR. Dan itu kemudian menjadi krisis karena UNHCR tidak bisa melakukan apapun gitu ya. Sehingga kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta bantuan saya untuk bagaimana menanganinya. Saya kirimkan seorang diplomat perempuan. Dan diplomat perempuan inilah, Bu Sahli, Nining, yang kemudian menjadi komandan para Satpol, memindahkan mereka ke Kalideres Dengan sebuah modal atau toa, ya jadi jam dimulai dari jam 7 malam sampai jam 12 malam, Diplomat perempuan ini yang memimpin pasukan Satpol Pemprov dan mengatur para pengungsi yang 1.500 itu untuk masuk ke dalam bus dan dipindahkan ke Cari terus Dan bahkan pada saat itu saya ingat foto-fotonya juga beredar di, apa namanya, di media massa Namun mungkin publik tidak tahu bahwa yang, yang tua itu adalah diplomat perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan mampu dan bisa. Nah, namun mungkin nanti akan saya gambarkan apa sih tantangannya sehingga kemudian terjadi situasi di mana kita merasa seolah-olah uh, tidak terjadi yang namanya gender balance atau gender atau female empowerment di uh, kalangan uh, komunitas uh, diplomat uh, kita ini. Uh, namun demikian, barangkali boleh kalau saya uh, lihat ke belakang, Bu uh, uh, Nining, uh, sebenarnya apa yang kita saksikan, kita lihat, uh, yang digambarkan oleh Ibu Menlu, Pak Wamen, Pak Dubes Desra, Pak uh, Dirjen uh, Kadir, tentang bagaimana sebenarnya perempuan semakin menonjol di Kementerian Luar Negeri, kita harus akui bahwa ini adalah proses yang berkelanjutan, jadi bukan hari ini saja. Bahkan mungkin lebih dari 10 tahun lalu pernah kita alami misalnya rekrutmen perempuan eh, diplomat lebih banyak dibanding eh, rekrutmen eh, diplomat prianya. Nah ini kemudian yang terus berlanjut dan eh, saya sendiri punya ketertarikan pribadi, untuk setiap tahunnya mengetahui berapa sih perempuan yang diterima dibandingkan dengan uh, laki-lakinya dalam rekrutmen KEMLU uh, tersebut dan Alhamdulillah menurut uh, pengamatan saya memang uh, perempuan akhirnya lebih banyak saya nggak tahu sebabnya apa tapi barangkali uh, salah satu sebabnya memang karena perempuan punya kelebihan untuk lebih uh, apa konsisten ya lebih uh, teliti dan lebih uh, persisten barangkali ya dalam uh, melakukan proses uji masuk ke Kementerian Luar Negeri tersebut Nah ini menunjukkan juga bahwa merit system uh, sudah berjalan. Artinya uh, kita tidak lagi melihat bahwa ini karena perempuan kita terima, laki di nomor 2 kan tidak, tetapi karena ada merit system yang berjalan, proses seleksinya kita pun sudah menggunakan ISO ya sehingga kita bisa percaya pada proses seleksi uh, uh, terhadap rekrutmen CPNS atau diplomat uh, di uh, Kementerian Luar Negeri. Nah, dari sini kemudian barangkali pertanyaan atau atau uh, sedikit asumsi saya bahwa Sebenarnya kita tidak harus selalu memerlukan sebuah affirmative action. Karena kadang-kadang affirmative action itu menjadi stereotyping yang, yang dalam banyak hal seolah-olah kita menyaksikan bahwa memang perempuan lebih lemah dan harus kita bantu. Ini konteksnya kalau dalam kerangka nasional, barangkali akan nyata bahwa memang masih banyak keperluan kita mengeluarkan kebijakan, infrastruktur yang mendukung agar perempuan lebih maju. Namun di Kemlu, Merit system, seperti yang disampaikan oleh Pak Didin Kadir harusnya yang menjadi indikator utama dan di satu sisi, apabila kita melihat ada kelemahan di sana sini, baru kita pikirkan bagaimana polisi, kebijakan yang memberi ruang untuk afirmatif memberikan pemberdayaan pada perempuan untuk secara setara memperoleh kedudukan yang sama dengan diplomat laki-laki. Nah, saya kira dengan akan diluncurkannya Permenlu PUG dalam periode-periode yang dekat ini, ini nanti akan memperkuat implementasi yang sudah berjalan di Kementerian uh, Luar Negeri tersebut. Uh, tentunya juga kalau kita bicara mengenai tingkatan leadership level, ya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menlu, trennya juga semakin bagus, uh, sinyal-sinyalnya juga semakin bagus bahwa Kemlu sekarang menuju more women in leadership. Gitu. And I believe that we can still do more to close this gap. Nah momentum ini, uh, uh, ibu bapak peserta pertemuan, idealnya. Tidak bersifat one-off, ya, tidak bersifat karena kasuistik, event, tetapi harus bersifat struktural kelembagaan yang regeneratif. Artinya pada periode sekarang bisa terjadi, tetapi kita harus yakin lima tahun, 10 tahun, 15 tahun, warnanya pun masih sama, sehingga apabila kita bercermin atau melihat Kementerian Luar Negeri dan publik juga melihat Kementerian Luar Negeri adalah sebuah kementerian yang memiliki warna, kebijakan, budaya, culture ya yang benar-benar memajukan gender balance dan merit yang baik sebagai percontohan dari semangat yang kita bangun di dalam diskusi ini. Saya juga ingin sharing sedikit bahwa kita baru saja menghadiri secara virtual pertemuan tahunan yang namanya Commission on the Status of Women yang ke-65. Nah, Salah satu key, key takeaways dari sidang tersebut dan juga merupakan tren utama dalam pembahasan agenda-agendanya adalah Bagaimana negara-negara dapat membangun komitmen akselerasi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Nah, peningkatan partisipasi perempuan ini uh, memang diakui harus pertama didukung oleh uh, kerangka normatif dan affirmative action ya, dalam konteks dunia. Namun yang saya kira penting sekali untuk kita highlight dan juga tadi sudah di, uh, apa, diangkat oleh Ibu Menlu, yaitu membuat enabling environment. Jadi, jadi harus ada lingkungan yang membuat perempuan itu mempunyai kesempatan untuk menjadi leader dan uh, apa decision maker uh, dalam kebijakan-kebijakan yang uh, bersifat masif. Bagaimana caranya? Uh, CSW uh, menggarisbawahi setidaknya ada dua uh, option, dua strategi. Pertama, kita harus konsisten membangun infrastruktur responsif gender. Jadi infrastruktur yang dibangun dalam tatanan uh, kenegaraan, pemerintahan, pembangunan, sudah harus memiliki warna gender yang responsif. Yang kedua yang menjadi tantangan dalam pembahasan itu juga adalah bagaimana kita segera mempercepat upaya bersama menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Karena apalagi dengan pandemi COVID ini, statistik menunjukkan bahwa ternyata orang di rumah, keluarga dikumpulkan di rumah dan tidak ada yang bekerja di luar, angka kekerasan terhadap perempuan dan juga anak itu justru malah meningkat. Nah ini juga menjadi catatan dalam pertemuan CSW kemarin. Nah, untuk infrastruktur di Kemlu, walaupun kita sudah mencapai beberapa catatan seperti misalnya ada daycare, ada ruang laktasi, ada renaksi PUG, ya. namun saya kira harus ditambah lagi dengan berbagai policy dan juga culture mindset ya, yang, yang lebih berani untuk mengedepankan gender balance. Dan pesan saya juga barangkali, kita juga harus berani untuk keluar dari comfort zone. gitu. Karena sekarang banyak stereotyping yang terjadi di Kementerian Luar Negeri yang tanpa kita sendiri sebenarnya tidak gender balance. Sebagai contoh misalnya, saya sering bertanya dalam hati, gitu ya, kenapa misalnya resepsionis di depan itu harus perempuan? Gitu. Kenapa tidak laki-laki? Apakah laki-laki tidak bisa menjadi resepsionis? Atau sebaliknya. Kenapa misalnya tidak dominan tenaga keamanan kita perempuan? Tidak ada bedanya. Sama itu. Saya juga ingin mengulas misalnya, dalam referensi-referensi pembahasan di berbagai konteks PBB, diskriminasi dan kekerasan perempuan itu memang diakui menjadi penghambat untuk perempuan mengeluarkan seluruh potensinya. Nah inilah yang, yang perlu saya kira untuk uh, kita jawab tantangan tersebut dan uh, saya ingin sharing juga bahwa kami pada tahun lalu sudah menginisiasi penyusunan pedoman pencegahan uh, ke pelecehan seksual. Yang ini juga nanti akan kita menjadikan bagian dari renaksi PUG dan sesuai dengan permenlu PUG pasal 2 butir uh, G tersebut. Saya sadar bahwa nanti uh, ini adalah inisiatif awal yang mungkin saja tidak uh, cukup uh, kuat untuk mencapai tujuan menghapus kekerasan terhadap perempuan. Namun demikian harapan saya pedoman ini akan membuka lebih banyak uh, conversations ya di antara kita tentang bagaimana mengatasi kekerasan terhadap perempuan, bagaimana menghapuskannya, dan yang paling penting adalah juga uh, bagaimana uh, kita semua dapat menjaga diri agar uh, habit untuk uh, terbiasa melakukan pelecehan. Atau penghinaan berdasarkan seksual itu dapat dihindarkan, karena ini pedoman ini penting, Ibu dan Bapak para peserta pertemuan. Karena pedoman ini juga bukan hanya untuk melindungi perempuan, tetapi juga melindungi laki-laki, sehingga laki-laki sadar bahwa ada hal-hal tertentu yang tabu. Apabila dilakukan, itu akan menyentuh ruang-ruang yang sangat sensitif dari sisi apa seksual awareness, sexual orientation, bukan seksual orientation tapi existence existence karena di pedoman itu kita rinci juga apa saja kategori yang yang yang dapat disebut sebagai pelecehan seksual dan bagaimana sebaiknya kita tidak melakukan atau terlibat dalam praktek-praktek tersebut. Nah, kita juga perlu uh, membiasakan budaya untuk saling mengingatkan dan bersama menciptakan ruang publik yang aman uh, dan nyaman bagi uh, semua, bagi perempuan, bagi laki-laki. Nah, inilah yang yang saya maksudkan dengan perlunya adanya nantinya Enabling Environment di KEMLU yang uh, saya yakin akan semakin banyak uh, memberikan kesempatan kita untuk memajukan spirit, semangat, uh, gender balance termasuk nantinya yang seperti uh, saya angkat di awal tadi adalah bagaimana perempuan juga menjadi penentu kebijakan di lingkungan Kementerian luar negeri. Itu pertanyaan yang tadi Ibu Sahri, kalau boleh juga barangkali saya ingin menambahkan tentang ada pertanyaan yang disampaikan kepada saya mengenai tantangan kita dalam pelaksanaan PUG di KENBU dan bagaimana cara mengatasinya. Uh, ada dua hal setidaknya yang perlu kita garis bawahi dalam hal ini. Pertama adalah adanya kebijakan dan yang kedua adanya pemahaman. Nah, yang pertama Permen Lupeg saya kira menjadi landasan utama kebijakan ya di samping policy ya policy yang ditetapkan oleh kementerian untuk menciptakan lingkungan kerja yang responsif gender. Yang kedua, pemahaman. Nah, inilah yang yang yang sekarang kita bangun karena saya melihat hal prioritas yang pertama harus kita lakukan adalah pentingnya membangun pemahaman yang sama tentang makna dan PUG dari PUG dan makna isu gender. Nah, ini tadi kita uh, sudah mendengarkan bahwa hasil survei 86% orang uh, diplomat atau pegawai Kemlu sudah uh, paham atau paling tidak mengenal uh, makna dari PUG atau gender balance uh, namun saya kira dari perspektif kami di Kementerian Luar Negeri yang terus-menerus berinteraksi dengan berbagai pihak kita juga belajar dari uh, berbagai negara bahwa peningkatan pemahaman terhadap gender balance ini harus uh, terus dilakukan saya ingat tahun lalu uh, kita mendapatkan tawaran dari, dari salah satu uh, negara melalui kedutaannya untuk melakukan kapasitas dalam hal PUG Negara tersebut bertanya kepada kita apa yang ingin diajukan kalau kami bantu dalam capacity building di Kemlu terkait dengan gender balance dan PUG ini. Jawaban saya ada satu yaitu pertama kita harus mulai dari level yang paling basic yaitu paham dulu sebelum kita bicara tentang aksi karena kalau pemahaman yang berbeda aksinya pun akan beragam yang, yang belum tentu tujuannya akan sama kepada upaya kita untuk uh, memajukan semangat mainstreaming uh, kesetaraan gender ini. Nah untuk itu melalui pemahaman pemahaman yang sama, saya kira pegawai Kemlu harus uh, on the same page ya dalam memaknai pengarus utama gender dalam keseharian mereka di lingkungan kantor dan bahkan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi setiap orang harus menjadi pelopor, setiap orang harus menjadi aktor yang uh, apa sadar dengan uh, pentingnya kestaraan gender. Jadi bukan hanya pasif, tetapi juga harus aktif. Nah, kemudian saya juga ingin melihat masih terdapat adanya tumpang tindih dalam pemaknaan implementasi PUG. Sebagai contoh, misalnya kami Direktorat HAM dan Kemanusiaan memiliki salah satu tupoksinya yaitu penanganan isu gender atau perempuan di forum multilateral. Namun saya kira pemahaman dan penanganan isu gender bukan hanya tugasnya Direktorat HAM dan Kemanusiaan. Seperti disampaikan Pak Wamen tadi, ini adalah isu bersama. Kami bisa saja menjadi motor, bisa menjadi aktor utama, tetapi kesadaran, implementasi, dan nilai-nilai yang diserap harus menjadi isu bersama di Kementerian Luar Negeri. Untuk itu perlu tentunya internalisasi dan implementasi PUG menjadi tanggung jawab semua Satker di, di Kemlu. Yang saya kira salah satu aksinya adalah penunjukan focal point PUG di masing-masing Satker. Nah, untuk itu sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukan aksinya dan bagaimana kita mengelaborasinya menjadi program dan kegiatan yang yang selaras dengan upaya kita menginternalisasi PUG tersebut. Antara lain misalnya, seperti disampaikan oleh Pak Dirjen Aspasaf tadi, memastikan bahwa adanya pembicara-pembicara yang mewakili perempuan dalam kegiatan-kegiatan seminar, workshop, dan sebagainya. Namun juga saya setuju, Pak Jardian Spasaf bahwa itu harus legitimate uh, apa uh, uh, situation ya. Artinya harus kita putuskan bahwa apakah memang perlu atau tidak. Karena saya pernah mengajukan pertanyaan, apabila nomen panel itu uh, di, dilakukan, ya, apakah misalnya kita secara fungsional uh, memang penanganannya dilakukan oleh kebetulan? gendernya laki-laki kemudian tidak bisa kita lakukan. Nah, ini tentu uh, sangat situasional dan harus kita bahas dan putuskan uh, satu per satu. Nah, terakhir Ibu Sahli, uh, menurut saya selain dukungan kebijakan, maka awareness raising uh, terus perlu dilakukan, sosialisasi, edukasi dan uh, dituangkan menjadi agenda utama dalam implementasi PUG di lingkungan Kemlu yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan guna kita menciptakan kebijakan yang terus-menerus turun-temurun menjadi warna kembu, budaya kembu, dan nilai-nilai yang uh, terus kita perjuangkan. Saya kira itu uh, Bu uh, Sahri, dan sekali uh, lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pak Wah Pak, uh, Habib. Beda kalau uh, yang sudah jenis size bicaranya sudah langsung konsep langsung uh, implementasi. Langsung implementasinya di kampus seperti apa. Terima kasih banyak. Kita masih ada satu lagi, kita sebetulnya sudah lewat, waktunya mau izin Pak Wamen, Pak Desa, Pak Kadir. Tadinya kita akan set satu jam setengah, tapi sepertinya ini masih seru ini, dan peserta juga masih bertahan, masih 440 orang. Jadi kalau boleh, ini Mas Radit sudah mandi, sudah cakep dari pagi-pagi di Jenewa. Mas Radit, ada sebetulnya kita sudah siapkan tiga pertanyaan, tapi dua pertanyaan ternyata sudah terjawab oleh panelis sebelumnya, bukan adalah sumber ya, tamu sebelumnya. Jadi satu aja boleh ya Mas Radit ya. Uh, who is your Kartini? Mas Radit, saya pengen dengar ini. And why she is your Kartini? Silakan. Oke. Uh Pertama-tama, terima kasih Ibu Dubes, Ibu Sahli, atas undangannya untuk berpartisipasi pada talk show hari ini. Yang kami hormati, Ibu Menteri Luar Negeri, Bapak Wamen, Pak Dubes Desra, Pak Dubes Dirjen Aspasaf, dan Pak dir Habib. Sebuah kehormatan bagi kami untuk berbagi panggung dengan para tokoh diplomasi senior Indonesia. Dan selanjutnya, kami juga mengucapkan selamat hari Kartini bagi kita semua. Mungkin uh, satu masukan Ibu uh, Sahli uh, karena ini mungkin semua all male panel, jadi uh, sebagai satu baru satu perspektif yang uh, dibahas mengenai penciptaan uh, kesetaraan gender. Uh, masukan kami mungkin ke depan bisa dibikin panel lagi yang either isinya perempuan atau menjadikannya series of uh, panel untuk membantu kami mengedukasi uh, arahan yang Ibu Menlu tadi sampaikan untuk menjadi uh, partner yang lebih baik, untuk men-challenge lebih baik dan untuk act atau Pak jadi tadi sampaikan untuk lead lebih baik. Uh, sebelum menjawab mungkin Bu ya, uh, who is my Kartini dan why, uh, saya melihat Ibu Kartini itu bukan hanya uh, pelopor kesetaraan gender saja, tapi uh, seseorang yang membuka mata bangsa kita mengenai pentingnya pendidikan, khususnya bagi wanita, uh, dan juga mengangkat isu-isu yang terkait dengan nasionalisme uh, dan humanisme. Nah, uh, dibangun dari situ, uh, menurut saya kemajuannya sudah jauh lebih uh, pesat pada saat itu, Ibu Kartini harus bisa memilih apakah mengambil beasiswa ke Belanda atau menerima pinangan Bupati Rembang. Kalau saat sekarang, di zaman modern ini, kita bisa melihat bahwa banyak sekali perempuan Indonesia yang tidak perlu lagi memilih di antara keduanya. Banyak yang berhasil meraih gelar akademis, menjadi master, menjadi doktor, namun tetap memiliki mister dan juga bahkan menduduki posisi lebih tinggi untuk menjadi profesor, doktor, menteri, atau bahkan duta besar. Dilihat dari situ, sebenarnya masih banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh para perempuan untuk menaiki jenjang karir, apakah itu di dunia diplomasi ataupun di bidang karir lainnya. Banyak sekali perspektif-perspektif dan persepsi terhadap perempuan yang membuat Uh, sangat sulit bagi rekan-rekan uh, perempuan menjalani karirnya dibandingkan dengan rekan-rekan uh, laki-laki -rekan, uh, kami. Uh, sebagai contoh misalnya, uh, melanjutkan sedikit pembahasan mengenai patriarki, uh, banyak sekali uh, perspektif yang hanya dilihat, wah ini kan karena perempuan ya, tapi kalau laki-laki uh, yang memimpin tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang ditanyakan kepada laki-laki. Kepada kenapa begini, kenapa begitu. Nah, peran hal contoh lainnya yang menjadi apa namanya yang menjadi challenge adalah misalnya peran domestik masih sangat kental di Indonesia maupun di seluruh dunia pembiarannya pada kaum perempuan contoh saja apabila saya mengambil raport buat anak saya itu masih kadang suka diliatin kalau mungkin nggak diomongin juga ya jadi ini mungkin bentuk-bentuk tanggung jawab. Uh, yang misalnya dan harus seharusnya uh, menjadi sesuatu yang uh, dipikul bersama, mendidik anak, memasak, ataupun bahkan hal-hal lainnya yang uh, sifatnya mungkin terkesan uh, feminin. Nah, uh, sekarang kalau menjawab pertanyaan ibu, who is my kartini and why? Uh, kalau boleh jujur, mungkin uh, pertanyaan, jawaban ini bukan satu orang, Bu, tapi uh, a group of person, uh, atau perhaps mungkin lebih tepatnya tiga kelompok yaitu para champions yang menurut kami memperjuangkan diplomasi Indonesia. yang pertama tentunya rekan-rekan saya pejabat diplomatik atau pejabat dinas luar negeri perempuan baik yang single maupun yang telah berkeluarga mereka yang telah berhasil menimbangi kehidupan profesionalnya mereka dengan berbagai tanggung jawab mereka di masyarakat dan di keluarga baik sebagai ibu sebagai istri ataupun hanya sekedar keperluan untuk mita mereka. Yang kedua adalah para pendamping rekan-rekan saya, diplomat atau PDLN, termasuk dalam hal ini istri saya, yang sebelumnya merupakan either ibu rumah tangga ataupun wanita yang berkarir, namun telah mengorbankan sebagian dari cita-cita ataupun tanggung jawab kedinasan mereka untuk mendampingi suami atau istri mereka masing-masing, guna memastikan kelancaran tugas diplomasi Indonesia, dan juga tentunya mendidik generasi bangsa mendatang. Dan yang ketiga, ini saya harap dan ternyata selaras dengan pandangan Pak Menlu dan Bapak Wamen adalah para bapak-bapak, para suami, dan tentu saja para pacar dan teman laki-laki yang telah dan terus berjuang untuk memastikan kesetaraan gender di lingkungan Kementerian Negeri dan mendukung diplomasi kita. Yang tidak mempedulikan stereotyping anak laki-laki dan perempuan, serta rela berbagi tugas tentu jawab dengan perempuan sekitarnya baik dalam berbagai tugas termasuk hal-hal yang uh, saya sampaikan tadi yang uh, kerap dicap sebagai feminin mungkin uh, supaya tidak terlalu berpanjang lebar bu, bu dubes uh, pertanyaan kita uh, saya harapkan tadi bisa menjawab uh, dan uh, merangkum sedikit apa yang telah disampaikan oleh bapak-bapak sebelumnya Bapak. terima kasih bu pusari terima kasih terima kasih radit jawabannya uh, jawaban aman ya tetapi menginspirasi, karena tadi diplomat perempuan, kemudian para pendampingnya sendiri, dan bapak-bapaknya sendiri. Uh, terima kasih, Radit. Uh, bapak, Ibu sekalian, uh, para hadirin, bapak-bapak, para panelis, kita sudah lewat 15 menit, tapi saya ada ini saya baca, ada pertanyaan, ada banyak pertanyaan di Q&A. Ini ada satu pertanyaan yang menurut saya sangat menarik, karena ini biasanya ditanyakan kepada kita, para kaum perempuan. Tapi ini pertanyaannya justru ingin ditanyakan kepada bapak-bapak, para panelis saya disebutkan, ini dari Nara ya, Nara itu di Jenewa kalau nggak salah ya. Dia menanyakan, panjang nih, tapi intinya adalah bagaimana bapak-bapak yang sudah jadi pemimpin ini, sudah sibuk menyeimbangkan peran bapak sebagai pemimpin di kantor dan peran ayah di rumah. Saya pikir ini menarik sekali karena ini pertanyaannya biasa ditanyakan ke kita. Dan itu sangat apa pertanyaan yang sangat apa generik sekali. gitu Saya kemana-mana selalu ditanyakan seperti itu. Sebagai Wanita Karib, bagaimana Ibu menyeimbangkan peran Ibu di kantor dan di rumah? Nah, saya ingin menanyakan hal ini. Ini ini Mbak Nara ini saya pikir juga uh, sangat menarik pertanyaannya. Silakan Bapak-Bapak panelis, siapa yang mau menjawab duluan? Bagaimana Bapak me menyeimbangkan peran Bapak sebagai pemimpin yang pastinya sibuk di luar kantor dengan peran Bapak sebagai ayah di rumah? Silakan. Ini volunteer untuk duluan mulai. Saya nggak berani menuju Pak Wamen duluan, nanti saya kualat. Oh, ternyata Oke, dulu Kak apa, duluan, apa, -apa. kalau saya jawabannya mudah sekali karena saya ada tiga anak, dua perempuan, dan sekarang cucu perempuan juga. Jadi begini jawabannya: just to serve, to facilitate, to promote, and to abide to whatever they want. Karena, karena uh, poinnya adalah, uh, "unless I do that, uh, or I would uh, lose them, and I don't want to lose them." So that's what I'm going to do, and I'm doing it. So there is your comment, ya Pak. Ya, basically, 1000%. <laughs> terima kasih. silakan mungkin urutannya boleh. Pak Dubes sudah ketawa, sudah senyum-senyum. Ini, Pak Dubes, silakan Pak Dubes. Uh, terima kasih, Bu Sahli. This is a very good question, ya. Yeah? Uh, uh, we tend to take for granted bahwa pertanyaan itu selalu ditanyakan kepada diplomat perempuan. Um, saya juga punya anak dua, satu laki, satu perempuan. Um, uh, menyeimbangkan peran sebagai pemimpin, sebagai sebagai bapak. I think uh, we are playing the role ya, yeah. uh, saya pikir dengan fakta bahwa karena saya punya anak laki dan punya anak perempuan dalam lart artian apa saya juga ingin ada balance yang sama dalam konteks uh, kesetaraan gender apa yang saya lakukan di rumah juga akan saya lakukan di kantor artinya apa saya juga mau punya staff yang capable competence profesional. saya juga mau anak saya begitu tidak membedakan apakah itu laki-laki ya, ataupun yang, yang perempuan menaik tanggung jawab sama dan tentu saja kesempatan, tantangan itu ada, then my challenge to them is prove them. Jadi kalau mereka mau jadi apa, atau termasuk diplomat di, di kantor, uh, yang perempuan memang memiliki kemampuan, uh, capable, competence, professional, then I'll give them the challenge. Demikian juga challenge yang sama akan saya lakukan. Jadi uh, kalau Pak Wamen, mungkin karena banyak perempuannya, karena kami kebetulan ada gender balance yang cukup equal, 50-50, jadi we are equal dalam hal sebagai pemimpin maupun sebagai bapak di kantor maupun di rumah. Tapi yang saya penting ingin saya tekankan adalah saya selalu berusaha menciptakan environment yang gender friendly dimanapun, Apakah itu di rumah, apapun itu di kantor. Jadi environment itu sangat penting. Terima kasih dan Nara pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes. Uh, jawaban Bapak-bapak ini akan sangat menginspire para diplomat muda nih. Jadi uh, kami sangat ingin mendengar. Terima kasih jawabannya Pak Pak Dubes. Pak Dirjen, silakan Pak Dirjen. Ini lain lagi nih. Pak Dirjen ini dua laki-laki malah. Jadi tadi ada tiga yang lebih Pak, Pak Wamen lebih banyak perempuannya. Pak Desra uh, Balance. Nih Pak Pak Dirjen ini dua laki-laki. Hanya dua laki-laki apa -laki, ya, Pak. Silahkan, Pak? Ya. Uh, terima kasih. Uh, first of all, menurut saya. Pertanyaan ini sangat bagus sekali dan sangat sulit dijawab. Tapi karena terlalu sulit dijawab, saya akan menjawab dengan cara mudah seperti yang disampaikan oleh Pak Wamen, walaupun from the opposite directions. Uh, karena di rumah saya anak saya laki-laki semuanya, ya tentunya corak maskulin lebih menonjol dalam kehidupan rumah saya. Dan tapi walaupun demikian, saya berusaha keras untuk ke... Uh, dalam kesetaraan gender tentunya dalam rangka bagaimana untuk uh, membantu dalam uh, tugas-tugas ke rumah tanggaan. Uh, di sini saya juga ingin mengenal anak-anak saya, dan saya juga dengan anak, -anak saya karena kebetulan laki-laki, aja -laki, uh, saya hanya menjadi teman-teman mereka saja, itu yang saya lakukan. Tapi satu hal yang harus usah lakuin, I must be honest, I'm not really good at that. I must be honest, thank you. At what, Pak? At being their friends or being father nope. of them? Untuk menyimbangkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Wow. Emma Fiona So you apa niatnya sih ada ya? Yeah. Iya. Yeah. Okay. Yang penting niat sih sebetulnya. Terima kasih Pak Dirjen. Yeah. Ma Pak Habib silakan Pak Dir. Makasih Bu Sahli. Kalau kalau boleh saya ada dua poin saja. Pertama yang perlu kita perhatikan adalah tanggung jawab. Yang kedua adalah quality times. Jadi kalau saya bicara tanggung jawab, kita sebagai pasangan suami istri sudah harus punya kesepakatan, ada gentleman atau bukan gentleman, ladies, gentleman and ladies agreement tentang apa yang kamu lakukan, ruang mana yang harus kamu lakukan, dan kita melakukannya dengan komitmen. Saya sendiri menerapkan apa bukan policy tapi praktek bahwa tidak ada yang tabu dikerjakan oleh laki-laki di rumah, gitu. Tidak ada yang tabu dikerjakan oleh laki-laki di rumah. Yang kedua juga tidak ada ruang batasan buat istri saya buat perempuan untuk mencapai the the most uh, apa powerful uh, potensial yang bisa dia lakukan silahkan saja selagi kembali enabling environment-nya dapat kita lakukan ya potensinya ada ruangnya ada ini bisa kita lakukan dan saya ingin berbagi sedikit bahwa sebenarnya di berbagai negara perwakilan itu banyak potensi-potensi yang bisa dilakukan oleh Eh, spouses bukan hanya istri, tetapi juga suami. Nah, inilah yang harus dimanfaatkan pendidikan sekolah, ya, khusus keterampilan sosial club itu sangat terbuka luas. Dan, dan dalam kaitan ini, barangkali eh, suami-suami tentu harus mendorong para istrinya untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut, sehingga. Uh, saya sedikit kritik gitu ya uh, sehingga uh, para spouses itu tidak terkungkung hanya pada bagaimana uh, cara memakai kebaya, bagaimana membuat uh, nasi goreng, masak sate. Tidak hanya sebatas itu, lebih dari itu. Itulah yang yang kita dorong supaya potensinya uh, dapat uh, lebih luas lagi. Uh, tanggung jawab juga terhadap anak. Anak misalnya kita harus sepakat bahwa sekolah itu bukan hanya urusan ibu. Sekolah itu juga urusan kita, urusan suami, atau sebaliknya ya, suami-istri ya. Eh, harus sama-sama. Ada persoalan di sekolah, ada masalah di sekolah, belajarnya di rumah, itu sama-sama. Kita yang yang turun tangan. Tentu ada keterbatasan waktu dan sebagainya. Tetapi itu adalah bagian dari dinamika yang harus eh, dito, disesuaikan setelah kita sepakat bahwa masing-masing punya tanggung jawab. Yang kedua, quality times, Bu Salih. Quality time ini adalah bagaimana kita memanfaatkan semaksimal mungkin waktu yang kita punya di tengah kesibukan kita. Contohnya sederhana misalnya, ya, kalau misalnya kita harus pulang kantor tengah malam, ya jam sebelas malam, why not misalnya kita dengan anak kita, kita tidur di kamar anak kita pada saat anak kita bangun misalnya ada kita di sebelahnya, walaupun kita tidak sempat berbicara gitu, tapi dia sadar, oh ada bapaknya, bapaknya sudah pulang. Itu salah satu contoh bagaimana kita memanfaatkan quality time sehingga. Kebersamaan, eksistensi sebagai family tetap terjaga dan anak sadar orang tuanya masih ada. Jadi bukan bukan uh, hanya, hanya di dalam cerita atau di TV, dilihat muncul di TV, tetapi anak sadar bahwa orang tuanya ada dan selalu ada untuk mereka. Itu Bu Salih, terima kasih. Terima kasih, jadi bukan sebagai the absentee father gitu ya Pak ya, tapi hadir present. Terima kasih Pak Habib. Mas Radit, silakan. Uh, terima kasih, Bu Salih. Uh, menarik sekali pertanyaan ini dari Mbak Nara, nih, uh, rekan kita di Jenewa. Uh, kalau uh, saya uh, melihatnya dari sisi pembagian tugas, Ibu, mencoba mengimbangi pembagian tugas antara uh, saya dan uh, istri, kebetulan saya memiliki seorang anak laki-laki uh, yang sudah agak besar, sembilan tahun, dan satu anak perempuan yang masih dua tahun. Sehingga pembagian tugas ini yang uh, mungkin tidak selalu 50-50, namun, kita mencoba memastikan bahwa ada uh, sumbangsi dan ada uh, apa yang kita kerjakan di dalamnya. Jadi, kalau misalnya istri sudah uh, masak, ya kita bantu cuci piring, atau sebaliknya pada saat kita yang sedang bersibusi rumah, mungkin nanti istri yang membagi tugas Uh, tentunya di, di, dengan tantangan bahwa uh, kesibukan pekerjaan, baik uh, kami maupun apabila istri-istri uh, juga ada yang bekerja, uh, tantangannya menjadi meningkat, tapi dengan komunikasi yang baik dan uh, pembagian tugas yang uh, dicoba seadil-adilnya, uh, saya rasa itu bisa menjadi uh, salah satu cara untuk memastikan uh, kita hadir uh, untuk anak-anak kita. Terima kasih. Uh, waktu sudah um, uh, hampir jam 4 di sini. Uh, tadi kita sudah mendengarkan uh, pembukaan dari Bu Menlu bagaimana uh, pidato Bu Menlu menginspire uh, saya dan mungkin kami para kaum perempuan uh, that we have to choose to challenge, choose to partner, and choose to act, and ditambah tadi oleh Pak Wamen choose to lead uh, sangat menginspirasi. Kemudian juga tadi paparan dari Pak Dubes uh, sangat menyegarkan, uh, terutama mengenai uh, peran yang bukan hanya di belakang, tapi juga bisa di depan, tapi juga terkait dengan DWP tadi sangat menyegarkan. Terima kasih, Pak Dubes, Desra, Pak Kadir tadi juga menyebutkan secara apa, secara meyakinkan bahwa budaya patriarkar itu memang pasti bisa berubah kalau kita mau, ya Pak Kadir. Dan Pak Pak Habib tadi menyebutkan perlunya ada enacting environment supaya kita bisa menyelenggarakan uh, apa mencapai kesetaraan gender seperti yang kita harapkan dan tentu saja masukan dari mas Radi tadi terkait uh, kartini kartininya juga sangat menginspirasi kita semua baiklah uh, bapak ibu sekalian terima kasih banyak atas uh, partisipasinya saya kembali lagi kepada balikan kepada ibu mc kita yang cantik terima kasih banyak ibu sahli Uh, Ibu, Bapak, rekan-rekan sekalian seru sekali perbincangan kita hari ini bersama our manual with a legitimate reason. Uh, tibalah kita sekarang di akhir acara, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Ibu dan Bapak dalam bincang-bincang hari ini dan kami juga haturkan maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua mendapatkan pencerahan dan inspirasi dari acara ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Selamat sore waktu Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Eh, terima kasih. Terima kasih Bu Sali dan semua uh, panitia ya. Eh, terima kasih. Really pamit. kasih panitia. Terima, terima, terima, terima, terima, terima kasih semua. Terima kasih Pak Terima kasih untuk teman-teman di Pustik.